Lihat, teman-teman! Tapi, karena dia teman-teman, wih, lihat, teman-teman! Wah! -teman. cuci bareng-bareng teman-teman. nanti kita cari airnya buat bersihin teman-teman. wow lihat, wih sekali. wow apa ini? wih keren sekali teman-teman. wow mari kita kumpulkan semua teman-teman. kita cuci biar bersih biar tahu apa ini mainannya ya teman-teman. wih besar sekali teman-teman. Hanya teman-teman. keranjangnya sudah penuh teman-teman wah sekarang kita cari air bersihnya teman-teman buat bersihin mainan yang kotor wih wih lihat kakak sudah menemukan air bersihnya teman-teman wih mari kita bersihkan mainan yang kotor ini wah banyak sekali teman-teman lihat wih besar sekali kita bersihkan yang keren besar dewa oh, wow, ini namanya dewan buah ya teman-teman wih keren sekali taruh sini dulu kita menurunkan wah kita lanjutkan mainan ini teman-teman wah ini apa ya wah besar sekali wah oh, lihat kita ada tuk es krim teman-teman sekali kita lanjut lagi teman-teman yang besar. Wah lihat teman-teman, ternyata -teman. ada bus teman-teman. Banyak -teman. hmm. nah, sekali, oh, Wow lihat teman-teman, sekarang ada mobil garuk teman-teman kali kita lanjut bersihin lagi teman-teman ini masih banyak wah ada hewan juga teman-teman wih ternyata ini hewan beruang teman-teman hmm, kita taruh dulu teman-teman kita lanjut bersihin lagi ah lihat, kuberes kali teman Hihi, ternyata ada Batman teman-teman. Wow. Oh, lihat, lihat. lanjut lagi teman-teman. truk derek teman-teman heeh wow. keren sekali kita tunjukkan teman-teman wih, wow masih banyak teman-teman kita bersihkan satu per satu wih, apa ini ya wih, ternyata ada motor GP, teman-teman wih, -teman. wih wow. wow masih banyak teman-teman Wih ternyata ada helikopter teman-teman. Wow keren sekali. kita bukan kita lanjut teman-teman. Wow apa ini kecil sekali teman-teman. Nah, kita bisa teman-teman ya, ternyata ada mobil polisi. keren oh, sekali ngomong, teman-teman hai, hai, hai, teman hai, teman-teman hai, hai, hai, teman teman-teman hai, hai, hai, hai, teman ada truk tangki teman-teman oh banyak sekali banyak sekali teman-teman lainnya wih lihat tinggal satu teman-teman kira-kira -teman. ini apa ya Wah sekali Wih, ternyata ada mobil Truk Derek lagi teman-teman Wah keren sekali Wih, lihat Sudah banyak teman-teman mainannya Sudah bersih semua Wih, Mainannya sudah bersih semua teman-teman Saatnya kakak pamit Jangan lupa Yang belum subscribe Di subscribe ya teman-teman Dadah teman-teman Sampai jumpa di video kakak berikutnya